Pastinya info-info dari Lesti dan Rizky Bilar Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita mendapatkan kebahagiaan lewat penampilan Bunda Lesti di acara semalam ya Tampil cantik, tampil anggun selalu membuat kita kagum melihat penampilan Bunda Ya Masya Allah banget ya Dan untuk kualitas suara, tak usah diragukan lagi Lesti Masya Allah banget, luar biasa Suaranya selalu bikin merinding kita kagum dan mudah-mudahan lesti, selalu sehat, bahagia, dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Pasti kalian happy banget ya semalam melihat idola kesayangan kita tampil di atas panggung indosiar. Apalagi tampilnya satu paket dong dengan suami tercinta Papa Bilar yang tentunya ikut hadir menjadi host di acara tersebut. Momen spesial ini persahabat ya, perhatikan ada Papa B, ada King Nassar, ada Rara, dan ada Bunda El. Ternyata mereka lagi ngerumpi nih berempat. Bikin penasaran aja nih persahabat ya, ngerumpiin apa nih mereka. Masya Allah, sehat terus ya. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dilancarkan apapun yang dilakukan. Doakan yang terbaik, support yang terbaik untuk keluarga Leslar berikutnya para sahabat, perhatikan juga ada kabar yang sangat membanggakan kali ini datangnya langsung dari fanbase base alfatih wow, fanbase dari Abang L, alfatih on the tube, ini luar biasa yang bikin kita bangga ini keren banget para sahabat ya fanbase Abang L ini punya secret project nih, para sahabat, yang berkolaborasi dengan Gritty ID Masya Allah dan kita juga sample kalimat yang diunggah di postingan ini Thank you Alfatih on the top, makin semangat kerja nih kita Wow, semalam berada di studio Indosiar membagikan makanan ke kru Indosiar Ini the best banget persahabat ya Dan postingan ini pun tentunya banyak sekali komentar hingga respon yang diberikan Salah Satu satunya komentar pertanyaan juga dari akun Azifah33 mengatakan Ini maksudnya ada apa sih Min? Katanya tuh ada yang belum paham Dan kita lihat jawaban dari akun Tuti Anuskalessa Lovers Ini dari fanbase Leslar Ngasih makanan ke semua kru Indosiar Tuh jawabannya persahabat ya Tentunya kita doakan mudah-mudahan berkah barokah Dan mudah-mudahan tentunya rezekinya selalu diberikan kelancaran dan berikutnya kita lihat juga di unggahan Ayah Kejora semalam yang memposting foto bareng Lesti, Bilar, dan Abang El. Momen di acara pernikahan anak Gubernur Lampung. Satuannya dengan Abang El selalu yang bikin membuat kita gemes banget ya. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan di postingan ini. Salah satunya dari akun inega.almira mengatakan Bapak makin ganteng sama kayak mantu dan cucu Masya Allah banget ya Alhamdulillah bisa foto bareng dan salvor banget dengan Gaya fotonya Papa Bilar dan Ayah Kejora tuh Perhatikan deh tangannya Papa Bilar merangkul Ayah Kejora Masya Allah banget ya Mereka seperti testi banget nih Luar biasa doakan yang terbaik juga untuk keluarga Leslar Berikutnya kita simak juga info mengenai polling online The Mask Charming Male Celebrities 2022. Untuk info sementara, alhamdulillah idola kesayangan masih berada di nomor pertama dengan perolehan voting 543 votes. Di nomor 2 masih Rangga Azob, voting 4971 votes. Tetap semangat, tetap dukung yang terbaik ya untuk Rizky Millar. Dan selanjutnya juga, kita lihat persahabat ada info dari akun Star Voting Team, perhatikan di info ini. Yuk buat semuanya yang ada radio dan di daerahnya masing-masing, bisa request lagu sekali seumur hidupnya, ataupun lagu lain seperti Lentera, Takdir Cinta, kalaupun tidak ada radio, kalian bisa cek nama radio di pencarian Instagram. Itu bersabat ya dihimbau, untuk warga Konoha yang ada radio, kalian bisa request lagu SSH atau Sekali Seumur Hidup. Yuk, kita semangat terus ya, pantang menyerah, streaming terus lagu-lagu Bunda Lesti Kejora. Dan selanjutnya juga kita lihat diunggah Jaka di Jakaraja mengunggah sebuah postingan video Bunda Lesti. Ini saat di opening acara semalam Dangdut Akademi 5, penampilan yang sangat wow banget dan kita lihat salvo kalimat yang diposting diva Lesti kejora Wow kata-kata diva ini yang membuat kita semakin bangga kepada seorang Lesti diva dangdut mudah-mudahan Lesti selalu berkarya dan selalu memberikan penampilan terbaik di setiap acaranya kemudian juga persahabat ya jangan lupa untuk menyaksikan acara Sofi, tanggal 9 September, tinggal 3 hari lagi, idola keselinga kita akan tampil di acara Sofi yang disiarkan secara langsung di RCTI, Indosiar, Sofi Live, dan Youtube Sofi Indonesia. Bakalan ada penampilan Leslar sepaket di acara tersebut. Doakan, support, dan dukung yang terbaik. Kita masih menunggu cirukan hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana.